Israel meluncurkan satelit mata-mata objek 13 baru ke orbit Israel berhasil meluncurkan satelit mata-mata objek 13 ke luar angkasa Rabu Pagi Ungkap kementerian pertahanan mereka Satelit tersebut yang terbaru dalam jajaran aset observasi Israel di luar angkasa akan memberi militer gambaran berkualitas lebih baik daripada pendahulunya Satelit objek 13 adalah satelit pengamatan dengan kemampuan yang canggih Menteri Pertahanan memuji peluncuran objek 13 sebagai contoh penting lainnya dari inovasi inovatif pendirian pertahanan Israel Israel telah membuktikan kemampuan luar angkasanya yang beragam berkali-kali dan merupakan salah satu dari sedikit negara yang memiliki kemampuan seperti itu Pernyataan kedua dari kementerian beberapa jam setelah peluncuran mengatakan satelit berhasil memasuki orbit telah mulai mengirim data dan menyelesaikan serangkaian infeksi awal sesuai dengan rencana peluncuran awal. Kementerian tersebut mengatakan para insinyur akan melanjutkan infeksi yang telah direncanakan sebelumnya sebelum memulai aktivitas operasional yang penuh dalam waktu dekat. Sebuah kendaraan peluncuran satelit ini menambahkan satelit keluar angkasa dari pangkalan udara Pamacim dan pelabuhan antariksa pada pukul 2:10 pagi pada hari Rabu